nyari duitnya difotografi, habisin duit, duitnya juga fotografi juga, gitu. Fotografi. Jadi kalau yang ini adalah untuk finansial, mensupport hmm. kegiatan yang ingin saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, Jaki di acara Mari Berkenalan. Nah, sekarang kita bakal mewawancarai atau ngobrol atau berkenalan dengan orang yang saya bilang eh, stresnya tingkat tinggi. Karena karya dan lain-lainnya, aduh, senang banget bisa berkenalan dan langsung aja kita sambut Kang Deni. Ya. Kang Denny Sugandi, ya. Terima kasih, Kang Jati. Assalamualaikum, Kang. Sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya. Nah, ya, terima kasih sudah datangnya ke tempat saya. Ya. Senang banget malam dibukain pintu ya. sama Kang Denny, ya. karena biasanya kalau saya masuk disuruh keluar lagi, kan? oh, gitu, ya. <laughs> disangka minta sumbangan. Saya juga minta sumbangan. Saya belum <laughs> siap kolektor. Nah, langsung aja ya. kita jadi mau tanya nih, ya. Kak. Sekarang kesibukan Kang Denny ke apa? Ya. Kalau sibuk kan kurang-kurang sibuk sebenarnya ya kelihatannya sibuk ya. Jadi sepanjang pandemi memang banyak kebanyakan di rumah ya, jadi tidak kemana-mana. Jadi kerjaan saya itu sebenarnya kan sering ke lapangan. Kan? Jadi kan uh, saat ini kan saya bekerja di, di ini ya, di dewa redaksi untuk majalah geologi. Namanya lah BGTL. Nah, dari situ saya sering di DSPPD kan atau di dinas kan datang ke lokasi untuk meliput kemudian membuat laporan satu dibikin jadwal panjang. Nampak jalan seperti ini namanya, nah, ini saya sibuknya sekarang nih, jalannya seperti itu ya. <laughs> Jadi di dalam sini adalah informasi berkaitan dengan ini Kang, ini berkaitan dengan informasi kebumian. Jadi mulai dari dari ini ya, tentang aspek geologi geologinya aspek geologi lingkungan. Geologi itu ilmu, macam. Mempelai, ilmu yang mempelajari tentang struktur bumi ya? Iya di antaranya itu, di antaranya. jadi ada bawah permukaan bumi ya itu, termasuk batu ya. Oh. Ini batunya, <laughs> ini barang ya. buktinya nih, <laughs> barang Ber buktinya ini Kang. Nah tuh. sebelum kita terus ya. uh, geologi, ya. di bekerja di buletin geologi, ya. tapi fotografer juga. Ya. Awalnya kenapa tuh? Ya kalau dasarnya kan dari fotografi dulu hmm. kan kuliah, kuliah itu jadi di luar kota kan di Sumedang ya, hmm. jadi dulu di, di tempat tidak nyambung, nggak ada nyambung dengan mata kuliah gitu ya. Nah kemudian semenjak kuliah menemukan bahwa kamera itu keren banget gitu ya, kemudian dari situ belajar. Jadi saya mengalami yang namanya menggunakan film. Analog ya kalau analog, analog ya. Analog. sekarang nyebutnya analog, kalau dulu kan belum ada analog kan, iya. analog kan filmnya. Film 35, film, film lima mm. Nah, saya belajar di kampus, kemudian ada ada bikini unitnya, unit-unit ini ya, unit fotografinya. Kayak komunitas ya, belajar ekskul, ekskul kampus. Ah, ekskul, tapi itu di bawahnya adalah unit ini ya, unit apa? Ekstrakurikulernya di kampus. I nah, situ kan belajar tuh belajar materi mana segala macam. Kalau dulu zaman mengerjakan film berarti kan satu hari itu satu satu gambar atau dua gambar buat besoknya lagi ya, kan 30 36. 36, 36. <laughs> Dia diawet -awet lah sebetulnya begitu dapat seminggu. Nah, dari situ belajar akhirnya uh, akhirnya mengembangkan tentang fotografi itu sendiri. Dulu kan belajarnya semua dari minjem. Kamera minjem, Roland minjem. <laughs> Kok sama? Kok sama? Kok sama? Iya. <laughs> kalau yang namanya hidup adalah meminjam ya, ya. dan jangan lupa dikembalikan. Kalau kakak tatakan kata, kata Agusti, masalah, kalau pinjam buku, kalau seseorang minjem itu atau orang yang yang yang yang tidak bijaksana itu loh meminjamkan bukunya itu kepada orang lain, ya. tapi yang tidak lebih tidak bijaksana lagi udah pinjam dibalikin gitu. Nah, itu yang salah. <laughs> udah pinjam udah oh. udah pada lupa gitu. Nah, berangkat dari situ belajar fotografi ya. Jadi belajar ada fotografi di kampus. Itu uh, tahun 95 ya, 94 lah, 94, 95, 96. Kemudian satu mulai mantap, kemudian setelah itu magang tuh. magang lah di harian umum. Harian benar, umum. Benar. Yang dia baca di internet. Lulusannya itu bahasa daerah. Ya sastra Sunda. Di Fakultas Sastra, jurusannya itu adalah jurusan Sastra Sunda. Ya. Itu kan tentang-tentang tentang literatur ya. Ya, literatur. literatur ya, kemudian berkait berkaitan dengan linguistik, dengan sastra. Jadinya ke visual gitu. <laughs> Nusantara tidak nyambung kan itu. Tapi karena berangkat dari kampus, ya kuliah kan, Kalau kuliah kan kewajiban mahasiswa itu adalah menyelesaikan kuliah, ya, ya kan gitu. Penting udah lulus selesai. Kamu jadi apa terserah gitu, kan gitu kata orang tua. <laughs> nah dari situ, setelah itu kan belajar tuh fotografi segala macam di kampus. Nah kemudian setelah masih masih di kuliah nih, sebelum lulus kan lulus kan ini 14 semester plus, ya betah banget, masih betah banget, betah ya. banget. <laughs> Pokoknya dua tahun terakhir itu sebenarnya udah selesai kuliah nggak ada lagi. Mata kuliah udah selesai, bahkan ada mata kuliah yang sudah nggak ada, udah hilang, <laughs> udah hilang. Nilainya deh kan, dulu mesti ngulang. Datang, sudah gimana pak? Kalau semonggeng ngulang ini tidak bisa, oh, udah nggak ada mata kuliahnya. Kalau gitu gimana? Enggak setugas. lah. Oh, <laughs> <laughs> Karena begitu ada kata saya dengan dosen saat itu ya. Nah, ada situ kan belajar tuh, ngembangin juga, bikin, ah, pokoknya ada, inilah, ada apa? Militan lah dulu di kampus. Jadi dulu belajar fotografi itu bagaimana caranya, kan dulu manggara kontrol ya? Iya. Rol film kan isinya 36. Nah gimana caranya saya bisa belajar, bisa beli, bisa nyuci dan bisa nyetak kan gitu ya. Nah itu jadi persoalan tuh, apalagi kampus bolak-balik segala macem kan. Oh, biasalah kalau zaman jaman itu kan zaman jahiliyah mah susah kan, yeah. ekonomi kan? Cari, cari cari beli roll gimana? Nah akhirnya dapat ide nih ada teman di, di kampus saya lagi naksir Anu tuh tolong tolong fotoin dong osia oh, uh, oh, iya, iya, iya. minimal satu roll ya oke siap satu roll kan diambilin tuh satu roll jadi dari 36 gambar itu yang jadi cuma dua kang jadi kok cuma dua yang dua itu artinya uh, gambarnya baik tidak tidak tidak blur ya tidak goyang secara ya? semuanya secara, aman setelah tadi sama cuma dua kasihin kan ini cuma dapat dua kenapa cuma orangnya 36 dapat dua gitu ya nama juga belajar nah iya. itu proses belajar seperti itu karena teman Akhirnya, banyak permakluman lah dulu. Man. Ya, aku okay. tenang-tenang pokoknya mending menang dua lah, halus lah. <laughs> nah, dari situ berkembang, Kang. Ada teman-teman lagi lain lagi di kampus. Malah jadi banyak dikenalnya kan, tukang, kan, tukang foto. Nah, akhirnya bikin perusahaan kan di kampus. Oh, Masih. Kan, ya, kan? Jadi CEO namanya dulu. Namanya lah tukang foto kaget. Ya, fotografer kaget. Jadi kalau misalnya bawa kamera, pokoknya orang lagi lewat. Apalagi di kampus, selesai kuliah, fotoin. <laughs> jadi makanya orang kaget, kaget kaget kan. Nah, gambarnya ada yang goyang, ada yang gambar buram, ada gambar under, ya gelap pokoknya. Kurang baik lah pokoknya, kan, ya. namanya juga belajar kan. Ya. Nah, setelah itu si foto itu kemudian datang ke foto ada ke foto bisa nganjuk lah, bisa ngutang ya. <laughs> Nantilah dibayarnya itu <Okay>, <laughs> siap. Nah, kemudian si foto itu sendiri cetak ukurannya 3R. Nah, di depan kampus itu ada gedung C namanya. Ya. Di gedung C itu dijajarin semuanya tuh, Pak. Kan. Foto yang ya, Amuradu lah pokoknya, amuradul segala macam nah wajahnya kan kelihatan orang lagi lewat teman-teman kita lagi lewatin oh foto saya ini ah malus oh ah, gambarnya jelek kita lewat nah karena nggak ditebus kan akhirnya besok karena nggak ditebus diancam ini kalau tidak ditebus akan sebar luaskan ya. diterima di macan <laughs> <sådan> kampus silauan <reflects> kan, <laughs> <meng> mau nggak mau kan ya udahlah saya tebus aja nah ada dua dua sebagai senior dulu <laughs> kan baru <Jual> lulus kuliah lagi <laughs> kan <Jual> teknowon gitu ya mau ngapain nah dari situ kan akhirnya belajar satu roll dapat dua roh tiga roh empat roh akhir belajar nah selesai dari kampus akhirnya kan magang nih mereka mana ya kira-kira udah udah selesai kan kuliah kan nah kemudian tahun 98 wisuda kan wisuda juga ada, -ada kan. besoknya jadi nggak wisuda teh <laughs> karena belum dia daftarin kan karena kan dulu itu kalau misalnya mau mau, mau sidang wisuda itu kan ada namanya lah pra pra wisuda dulu kan jadi artinya kan harus tahu nih ada Gladi dan ada dan segala macam kan nah kemudian itu belum didaftarin ya belum didaftarin kemudian kewajiban kita sebagai kalau sudah selesai sidangan deskripsi kan digandakan di, diberikan ke jurusan dikasih ke fakultas itu enggak kang ada sebagai itu kan bukan <tuk tuk> ya, selesai gitu kan nah besoknya baru sudah selesai sudah ya langsungnya selesai Nah, selesai lebih sudah, terus ngapain lah kira-kira, uh, sedangkan di teman-temannya lain, sangat-sangka kebanyakan, jadi guru, bang, jadi juga ada peneliti juga ada. Karena kalau di sastra dari jurusan, uh, di fakultas sastra di, di Unpad itu kebanyakan, mereka itu larinya kalau tidak jadi guru, jadi pak jadi dosen, atau jadi peneliti. Apa nah, penelitiannya? Apa biasanya penelitian untuk filologi ya? Filologi, linguistik ya, termasuk dialami. Nah, ibarat Ibar, kan, Dan saya juga lihat nih, saya laksana juga, ternyata kebanyakan. Latar belakang akademis itu digunakan untuk untuk belajar belajar berpikir secara sistematis. Ya. Akhirnya apa? Setelah kuliah, ya udah macam-macam kan. Hmm. Ada yang kerja di bank, banyaknya. Ada yang di PNS, kan? ya, macam-macam lah dari situ. Kenapa tidak? Wah oh, ini jadi karir saya fotografi. Akhirnya sebelah terjun ke fotografi, mulai serius kan di situ kan. Jadi mulai 98 selesai kuliah 99 2000 magang tuh di harian umum, nah, sebagai inilah sebagai sebutnya uh, freelancer atau sebagai sringer di PR pernah, oh, di dalam media, sebagai kontributor. Gitu ya? Jadi tidak tidak bekerja di bawah ini ya, redaktur foto, tapi lebih banyak menyumbangkan gambar lah. Ya, jadi ini Beli ada sendiri. gambar dibeli atau enggak dipakai ah, atau enggak? Gitu. Jadi jadi misalnya ada kejadian peristiwa, saya ngeliput gitu kan. Ya. Yo sama teman-teman jurnalistik saya juga, Nah, on money, mana di diajar mana pengulasan sama teman-teman semua kan lulusan jurnalistik semua sesuai dengan dengan jurusannya kan gitu, ya akhirnya kan ya tenarlah itu tidak masalah kan, nah kemudian setelah itu gambar itu diserahkan redaktur nih saya dapat, dapat liputan seperti ini ada harimau ya, ada segala macam, memang nilai dari nilai itu sendiri dikeluarkan tidak sebanding, gitu. tapi buat hmm. saya adalah buat bentuk pengalaman dan kebetul bentuk, bentuk apresiasi. Oh ternyata foto saya juga dimanfaatkan oleh media ya media harian umum saat itu untuk kebutuhan berita yang ada dari situ mulai tumbuh kepercayaan diri kenapa tidak merambah lagi yang lain nah, akhirnya fotografi berangkat dari dari publikasi ya untuk kebutuhan harian umum masuk ke majalah masuknya dan seterusnya dari situ itu langkahnya. Jadi dari awalnya kepercayaan diri itu tumbuh dari awal jual dada ya terkait dengan beliau pada al udah itu berkembang ke uh. jadi kontributor disebutnya yeah. kontributor ya kontributor yeah. gambar yeah. untuk media ya yeah, stringer sebutnya stringer ya tempatnya. atau freelance ya dulu ya sebutnya langsung berber memasti uh, udah mikirin hmm. udah saya di fotografi ya betul itu nah, akhirnya tumbuh ah kenapa tidak ini fotografi sebagai jalan <laughs> hidup ya sebagai karir nah akhirnya setelah 98, puluh setelah kuliah kuliah lho, selesai kan tahun 2000 memutuskan yaudahlah saya di fotografi aja. Nah akhirnya kan banyak banyak cabang tuh. Iya. Yeah. Para jurnalistik, ada untuk kebutuhan budaya, ada untuk kebutuhan mas-masem ya diantaranya yeah, untuk kebutuhan untuk orang banyak, banyak jurusannya kan. Nah saya kan berangkatnya ada jurnalistik tuh. Oh ah, ternyata jurnalistik laporan wah, Waduh, ini kayaknya nggak nggak pas sih, Saya pengen uh, pindah ke jenjang yang lain ya. Kalau dalam bahasa keren masih ya, itu <laughs> pindah ke genre lain ya, tentang sosial budaya. Saya bikin proyek-proyek pribadilah satu saat itu. Kan. Nah kemudian saya bikin proyek tentang itu yang Bancay, Kampung Bancay. Kampung Bancay. Jadi semenjak tahun 1999-2000 sampai sekarang saya mendokumentasikan terus bolak-balik. Hmm. Nah dari situ mulai-mulai garap tuh, mulai garap serius kan, mulai-mulai tiap tahun bolak-balik. Jadi bayang don, dari tahun 1999 dan 2000 itu ada berapa uh, ini ya uh, uh, beberapa orang tua ya orang tua sebagai ini ya sebagai kepala adat ya kepala oh, adat, adat yang adat. di kampung itu kampung Bance tepatnya di Subang itu saya menyaksikan bagaimana dia tumbuh menjadi jadi jadi ini kepala adat, kemudian, kepala adat kampung tradisi ya kampung yeah. kampung saya sana kampung saya itu punya anak si bapaknya meninggal diteruskan sama anaknya saat ini. jadi mengalami itu Jadi nah. bikin projek yang panjang sekali terkait dokumentasi Kang Dini itu, ya, ya, ya, maksudnya dari yang menghasilkan, kontributor ya. ya kita sebut ya. freelancer ya. atau stringer, itu dapat ya. uang kan ya. dari ya. foto. Memutuskan untuk serius ya. di lebih ke proyek dulu. Ya, berangkatnya proyek ya jadi melihat itu ada kepentingan. Jadi kan saya berangkat dari kampus jurusannya sosial ya. gitu kan. Berarti kan informasi yang saya miliki saat itu kan banyak kan beragam tentang sosial budaya, ya. tentang literatur segala macam. Nah itu kan sebagai dasarnya itu. Fotografi itu kan sebagai media ya, untuk bagaimana iya. caranya informasi ini tersaji dalam bentuk visual kan itu. Tapi nggak mikir itu untuk dijual kemana atau menghasilkan dari nah, itu kepikiran gak? Nah akhirnya gimana nih saya sering hidup kan? Hmm. Kalau misalnya di sini saya buang duitnya di sini karena kan itu membutuhkan biaya kan? Ya, untuk perjalanan kemudian untuk melakukan kegiatan untuk komersil nah, Itu kan butuh pola balik nih. Dari mana nih saya dapat duitnya nih? Ya itu dari dari fotografi juga, jadi komersial motretin kawinan, motretin oh. mau acara wisuda, mau tretin, segala macam bekerja itu. Itu jalan dulu project atau berbarengan, dulu? Berbarengan, oh, berbarengan berbarengan. Ya? Berbarengan. Ini dari sini gimana? Ya dari sini, ya artinya apa? Nyari duitnya di fotografi, duit habisin duitnya juga di fotografi juga gitu, fotografi. Jadi kalau yang ini adalah untuk secara finansial, mensupport hmm. kegiatan yang ingin saya kerjakan. Gitu. Jadi artinya. Kalau kalau berimbang sih, kalau berimbang bukan berimbang ya. Habis lah, habis habis gitu. di sini. Nah, dikerjain diambil di sini, dihabisin di sini. Gitu. ya, maksudnya ya, everybody gitu. Jadi, uh. sendiri terjun di fotografi bahwa emang udah mikirin nyari duit, makanya yeah. hebat banget kan? Uh. Kan, Denny udah mikirin juga dengan proyek yeah. gitu. Yeah dulu nggak ada kan ya kalau kalau sekarang kan banyak banyak komunitas iya. kalau orang lagi dalam gudang-gudang nah saya mau ngapain nih hmm. ada antaranya ada teman-teman kan di daerah Banjir tidak akan saya sebutkan banyak kang Wahyu ya <laughs> <laughs> di situ bagaimana caranya teman-teman diarahkan untuk bisa membuat sebuah proyek kalau dulu nggak ada dulu kan jalan sendiri tuh ketemu sama teman-teman teman, -teman, teman jurnalistik jurnalistik lebih banyak liputan peristiwa kan ada di mana kerja peristiwa dikejar, kan gitu jadi mereka tidak berpikir membuat sebuah proyek ini yang sifatnya panjang kan gak ada iya. Dokumentasi itu tidak mereka kenal. Penting, mau, orang mau motor ya. ada peristiwanya, ada kejadiannya, Soalnya ya Jagi juga termasuk hmm. hebat, apresiasi banget untuk teman-teman di jurnalistik, hmm. fotografi jurnalistik Karena hmm. Jagi tahu kadang hasil yang didapatkan dalam bentuk materi itu hmm. tidak sebanding dengan apa yang hmm. kita jalanin gitu. Maksudnya ya, ya, perjuangannya ya. hebat sih, fotografer jurnalistik ya, yang bisa berangkat hidup, sampai sekarang hebat banget Itu hidupnya 27 jam, itu bukan 24 hmm. jam lagi Soalnya kadang dapatnya juga berapa sih? Kalau nggak punya idealisme ya, tinggi ya. di bidang jurnalistik, saya yakin ya. Dia nggak mau di dalam sana. Ya, ya. Nah artinya gini dulu ketika zamannya saya itu kan mindsetnya atau main frame nya itu, ya, uh, cara ber, kerangka berpikirnya itu, kalau teman-teman jurastik lebih banyak ke jarang jarang mengerjakan dokumenter. Ya. Saat itu kan belum dikenal tuh dokumenter itu tahun 98, 99 atau tahun 2000-an. Orang masih masih berpikir kalau nggak jurnalistik, peliputan peristiwa ya komersial kan gitu, materi komersil, materi komersil, motor kontak segala macam. Dulu belum populer oh. yang bikin bikin penggarapan dokumenter belum ada. Nah karena latar belakang saya di pendidikannya adalah sosial, ya termasuk dari literatur tadi, hmm. saya punya dasarnya. Kenapa tidak kalau misalnya visual itu sebagai alat untuk bisa menginformasikan berkaitan tentang data sejarah ini. saya data, -data, data budaya dan segala macam. Termasuk data tradisi ya misalnya. Ya. Nah kamera apa? Kamera itu sebagai toolsnya aja untuk bisa menjelaskan ini. Secara visual kan? Soalnya mungkin zaman pada zaman itu pun ya. yang namanya dokumentari walaupun Udah dikenal, dikenalkan ya. oleh orang-orang luar, cuman ya. tahu modalnya gede. Maksudnya, ya. termasuk kita harus ngeluarin modal dulu, ya, mungkin bisa dijual atau jadi barang yang mahal. Ya. Itu beberapa tahun kemudian, ya, bukan betul. pada saat setelah beres, ya. kan? Biasanya dokumenter itu. Hmm nah banyak. itu nah, nah dulu kan dari mana tuh kiblatnya datangnya kan enggak hmm. tidak tidak sekonyong-konyong kan Nggak, <laughs> dia gitu kan? kaget gitu bisa ya dulu ini. kan banyak banyak juga akhirnya ada beberapa beberapa teman-teman nih di para pionir fotografi di tahun sembilan tahun sembilan an ya hmm. yang sudah mengerjakan dokumenter tapi kebanyakan lebih banyak peliputan sifatnya seperti itu ya. peliputan itu kan sifatnya hanya fenek ya ya nah, misalnya kejadian peristiwa budaya sehari dua hari selesai Jadi. nah itu uh, mulai ada yang menggarap lebih serius lagi lebih, lebih lebih panjang lagi karena seminggu dua minggu gitu nah, ada juga begitu nah antaranya muncul ada ada nama Rama Surya itu kan bikin buku di antaranya yang kuat yang kalah itu kan keren tuh nah itu adalah sebuah tonggak bagaimana masyarakatnya orang mulai mulai berpindah dari jalur jalurnya jurnalistik mulai pindah ke dokumenter saya kira yang titik itu yang merubah yang yang ini yang menggeser tentang jurnalistik itu adalah peristiwa-peristiwa masuk ke dokumenter antaranya siapa ya Rama Surya kemudian ada Erik Prasetya juga ada terus mereka yang memulai orang yang berpengaruh kenapa akan terjun di bidang e, masuknya dokumenter bidang di gitu? saat itu Rama ya, Surya, diantaranya Rama Surya. Kemudian kalau luar negerinya ada seperti Osalgo kan, okay. ya, okay. Dylan, Dylan mulai ke arah sana. Gitu. Nah itulah mereka itu yang mulai melihat bahwa dokumenter itu sebagai sebagai upaya pendokumentasian tentang kehidupan manusia di bumi ya. Hmm. Itu yang menariknya itu terus keuntungannya apa yang ada kalau keuntungan secara finansial buat mereka tapi kalau untuk project, biasa kalau untuk luar negeri mereka ada grant ya ada, ada yayasan yeah. yang mereka support melalui proposal tentunya kalau di dalam negeri kan nggak ada kebanyakan lebih jalan sendiri kan iya yeah. yeah. itu yeah. gitu saya kerjain tuh sebelas delapan 2000, 2001 sebagian kalau nyari komersial di mana ya dari dari finansial itu ya hotel kawinan hotel ini jadi komersialnya lebih ke kawinan dokumentasi yang yeah. gitu ya yeah. gitu aja kebanyakan Nah sekarang nyerempet-nyerempet ke, ya. eh, jadi baca dari artikel yang akan itu ada geowisata, ya. sekarang lebih ke ya. berbau-bau geologi, ya. kenapa sih bisa masuk ya. ke bidang geologi? Ya itu pindah lagi, <laughs> <laughs> <laughs> di Kan saya juga kan bikin tuh garapan-garapan sendiri kan, sekarang juga masih berjalan, termasuk yang Kapubance bancai saya ceritakan tadi kan, saya juga sempat pameran tuh, ya pameran capruk lah dulu, penting bagaimana caranya informasinya tersampaikan ke masyarakat nah kemudian bikin pameran sama teman-teman gitu kan bikin seperti mm. itu terus kemudian saya pernah juga ke Mentawai sebelum juga saya bikin pameran juga berkaitan tentang budaya mereka gitu masuknya dari budaya ya masuknya yeah. dari budaya tradisi kemudian setelah itu di tahun 2013 kan saya, 2000, 2010 ya 2010 2011 kan saya mulai mulai terlibat dalam kegiatan ini ya kegiatan apa berkaitan tentang ilmu kebumian ya karena kan di Badan Geologi saat yeah. itu Nah, kemudian 2013 mulai bergabung sebagai dewan redaksi dan nah, akhirnya saya melihat bahwa ini informasi yang berkaitan dengan kebumian jarang di, jarang dipublikasikan. Jarang ada orang main ke arah sana, fotografernya. Buat kan fotografer lebih banyak motret landscape pemandangan indah. Iya, lebih saat. ke pemandangan ya. Nah, hmm. berhubung tadi hujan, kita break dulu dan rapi-rapi uh, setting dulu. Hmm. Kita lanjutin ke obrolan yang tadi. Nah, Awal uh, masuk ke geologi tadi diceritain ya. karena emang pengen lintas bidang dan lain-lain ya. yang daya tarik selain karena emang jarang yang mengeluti apa lagi sih? Kak? Ya itu potensinya besar ya sebenarnya kan, teman-teman semuanya kan larinya ke journalistik, ada yang ke komersial itu kan kebanyakan Nah kemudian saya melihat bahwa untuk yang ilmu ke Puma itu jarang orang garap tuh Contohnya kalau misalnya kita sering baca buku-buku nasional geografi gitu hmm. kan, keren-keren tuh fotonya kan. Nah itu memang berkaitan dengan foto-foto liputan jurnalistik lah kebanyakan. Ada ada manusianya di dalam kan. Tapi ada beberapa beberapa artikel juga ada segmen berkaitan dengan dengan bentang alam ya. Tapi bukan berarti bentang alam yang sifatnya adalah adalah keindahan itu lebih, lebih ke genre itu masuk ke landscape ya. Nah kalau ini bukan ke landscape yang sifatnya lebih dibandingkan estetika. tetapi bagaimana caranya tentang bentang alam ini memiliki nilai informasi. Ya, contohnya dalam saya gunung api meletus hmm. Nah, itu dibunyikan itu informasi seperti itu. Nah, saya itu melihat kalau di Indonesia itu masih masih masih belum lah ya ada orang yang menggarap tentang khusus tentang itu. Nah, kita saya melihat bahwa ini potensinya besar. Kemudian saya banyak belajar juga di situ, kemudian tergabung di di majalah populer geologi. Hmm. Kita mulai banyak belajar lagi kan di dalamnya kan. Tadinya dari dari peliputan jurnalistik ya sebagai stringer, kemudian masuk ke ke dokumenter hmm. kebutuhan untuk kebutuhan foto-foto reaksi ya dokumenter sifatnya, kemudian saya bergeser lagi masuk ke yang kaitannya dengan informasi berkaitan dengan ilmu kebumian. Nah, ada situ sini muncul. Nah contohnya saya ada ini adalah buku pertama saya yang saya garap judulnya adalah Renah Bumi Indonesia yang ini wow. ya. Wah. Ya Indonesia itu ini adalah cerita tentang bentang-bentang bentang alam ya, tentang bentang-bentang bentang alam. Ya ini tentang benda-benda alam seperti ini. Contohnya seperti ini, ini ada batuan. Kalau untuk orang awam berkaitan dengan wisata, ini pemandangan ya. Iya. Karena ini pemandangannya seperti ini nih. Nah dalam fotografi saya itu bagaimana caranya si informasi ini, Bentang alam ini ada nilai-nilai informasinya. kita tersampaikan. Makanya dituliskan di sini. Ya. Ini, ini ada teks, ada editorialnya, ada redaksinya. Hmm. Redaksi itu tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang fenomena alam ini. Berarti ngangkat fenomenanya juga ya, Betul. bukan Tuh. hanya sekedar keindahannya? Bukan hanya keindahan aja. Jadi kalau misalnya keindahan, estetika itu kan selesai kan? Orang yeah. melihat oh, indah, keren banget, selesai gitu kan? Biasanya lupa kemuncul lagi gue ke buat gambar-gambar yang baru. Tapi kalau di sini kan bagaimana caranya? Saya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena alam seperti ini. Yang seperti ini kan namanya ada lava, lava bantal. Mm -hmm. Jadi kalau mau atur orang awam datang ke sana, oh, ini keren nih batuannya kok mundar-mundar seperti yeah. ini, gitu kan? Ada bercak. Nah, ini ada, ada ada bertekstur ya. Nah, orang apa kan selalu bertanya nih, ini apa sih ini? Batu ini kok bisa terjadi seperti ini? Dari mana datangnya? Nah, saya akan cerita dari sini nih. Saya cerita di sini nih. Ini menceritakan tentang lava bantal yang ada di Teluk Celetu. Dulu itu, bahwa si, si batu itu terbentuknya itu bukan di sini, di permukaan, tetapi ada di bawah kedalaman laut tertentu. ada 50 sampai 100 meter. Di bawah permukaan laut, dulunya itu adalah dasar dasar kerak samudra. Kemudian ini sifatnya basal, muncul dalam bentuk lava, kemudian satu bergulung-gulung, seperti lava bantal. Nah, yeah. karena ada penuh penujaman proses tektonik, dulunya ada bawah permukaan laut, dia muncul ke permukaan. Nah, umurnya antara 70 sampai 60 juta tahun yang lalu. Dia munculkan di sini. Nah, informasi seperti itu saya munculkan. Namanya adalah geofotografi. Jadi saat ini saya menekuni genre namanya geofotografi. Di dunia sih saya saya kira belum hmm. belum banyak ya? kalau di di Bandung mungkin saya yang ketemu, <lalu> tapi kayaknya di Indonesia juga belum ada ya. Yang lebih yang sifatnya lebih ya. Tentang berkaitan tentang geofotografi atau tentang fotografi yang berkaitan dengan alamat tubuh, sama seperti ini. Jadi buku-buku ini juga dipublish dengan cara self -publish, self -publishing. Self -publishing itu saya publish, saya publishing, saya publishing itu jadi. Kurang ngerti saya publish, self publishing itu jadi mendebitkan sendiri, oh. mendistribusikan, jadi mulai desain juga dibantu. Semuanya sifatnya lapor bono. Kemudian setelah itu, uh, mendesain juga sama, dibantu juga, termasuk penempatan ya penempatan layout, dan termasuk jumlah foto yang muncul di sini juga dibantu juga. Berarti band Indie lah ya kasarnya? Kayak gitu uh, ya, lah. sendiri, distribusikan sendiri, Indie Label. Jadi, sini itu saya publishing, jadi mulai dari pencetakan, kemudian sifatnya adalah pre-order. Jadi, kalau misalnya kalau kita masuk ke major label, perusahaan-perusahaan -perusaha publishing ukuran besar, itu biasanya kan membeli naskah kita. Uh. Naskah kita itu dibeli. Coba mana naskahnya ini kita kasihkan dalam bentuk file, kan? kasih. Kemudian dia itu bertindak sebagai produser, dan bertindak sebagai publishing, dan kemudian bertindak sebagai distributor. Nah, dalam buku ini, saya bertindak sebagai ini. Sebagai ketika tadi. Jadi mulai memproduksi, dia ya mencetak, dan kemudian mencetak. Tapi dengan tadinya adalah pre-order. Hmm, jadi kalau misalnya ya. uh, jadi kalau misalnya ada orang, saya mau pesen dong, berapa? Dua kumpulin pesan bapak dua kumpulin udah sepuluh cetak karena saat ini kan ada mesin digital ya jadi hmm. bisa cetak tapi harganya memang jadi lebih mahal untuk biaya produksinya iya karena kan ada dari, sedikit ya uh, dari sisi komersialisasi kan tidak muncul di sini jadi banyak bagaimana caranya buku saya terserah terpublish dan kemudian bisa dibeli orang jadinya ya, kalau misalnya biaya produksinya adalah empat ratus ya jual empat ratus ribu karena begitu karena ada, ada, ada yang ada juga, boleh nggak tiga puluh ribu ya bolehlah nggak apa-apa diambil. Jadi ada nilai lima puluh itu diambil dari subsidi yang dari yang lain. Yang lain ya, namanya gitu Sebab Nah itu ini ini memang sulit sekali ya orang untuk bisa berkembang dan bisa bisa ini ya bisa sustain ya jadi bisa bertahan di sini dalam buku seperti ini. Nah, soalnya yang jadi penasaran nih, akan masuk ke geofotografi. Ya. Kita sebut geofotografi ya, ya karena geofotografi. Geofotografi. Uh, mindset awal gitu menghasilkannya ini kan sebenarnya termasuk yeah. konsep yang sama kayak proyek tadi ya dokumenter yeah. bahwa kita bermodal dulu yeah. ngemodal dulu baru yeah. bisa menghasilkan yeah. awalnya berarti proyek ini ya yeah, betul nah berangkat di proyek ini nah ini proyek ini kan saya keliling Indonesia tuh mm -hmm. dari dari Sabang sampai Merauke dari dari apa Daya ke beberapa tempat ini dari mana modalnya kan gitu ya pertanyaan ya, kan? Itu dia. Kok saya bisa berangkat ke Flores? Saya bisa berangkat ke Kalimantan, ke Sulawesi dan segala macam? Ya berangkatnya dari mana? Dari majalah Dialogi tadi, dari sini. Oh. Ini yang uh, apa? Memberikan kesempatan saya untuk saya keliling Indonesia. Jadi saya itu dinaskan. Jadi saya sebagai staf ahli kemudian selanjutnya diberikan uh, surat surat surat khusus ya dua surat keputusan. Hmm? Uh, saya sebagai sebagai apa? Sebagai daur relasi. Untuk bisa berkunjung ke beberapa tempat. Ya. Nah, jadi, kalau misalnya jadi Garis bawain bahwa, akan bekerja untuk bikin majalah ini, ya. sekalian akan bikin nah, untuk buku ini ya? Jadi bisa jalan bareng. Jalan bareng, Nah, ini produk-produk oh. yang dihasilkan oleh Badan Geologi di antaranya ini. Ini adalah kontributor uh, beberapa kompilasi, foto juga masuk di sini. Nah, ini kan artinya, mereka punya penganggaran, anggara, penganggaran dana. Bagaimana caranya supaya si materi ini ini bisa diambil. Berarti kan mesti keluar kota kan? Mm -hmm. Nah itu mereka dianggarkan. Jadi saya dibayar, diongkosi ya ke satu, te satu tempat. Nah di satu titik, di satu, satu sisi, saya pun juga mengumpulkan karya-karya saya. gitu. Jadi artinya bukan berarti saya bekerja secara eksklusif dan kemudian karya saya tidak boleh Iya. Yeah. Jadi eh, kesempatan saya di sini adalah memberikan beberapa karya foto saya untuk dimuat di, di beberapa buku yang oleh Badan Biologi. Hmm. kayak gitu, jadi saya diongkosin kan tapi saya punya koleksi foto yang lain, nah itu ya. terbitan secara, secara mandiri, jadi yang penting tugas Akang dari yang membiayai sudah beres juga, ya, sudah benar-benar beres nah, jadi Akang bisa <coughs> karya, bisa betul. jalan bareng nah, jadi artinya bisa kemana-mana kan, ini juga kamilai bumi ini seluruh Indonesia juga, ini terberkaitan dengan tentang ini ya, tentang alam-alam juga, nah ini juga sama jadi badan Geologi punya kepentingan mengambil wakuan ke masyarakat berkaitan dengan ini ya, dengan apa dengan uh, bantang alam yang ada di Indonesia, berkaitan medikasinya, berkaitan dengan prabencana, atau berkaitan dengan ancaman bahaya dari hasil gunung api, dan seterusnya. Seperti ini. Nah ini juga sama, ini juga kompilasi, ya ini berkaitan tentang batu atau tentang gunung api. Ini terbitan oleh badan geologi, dan nah, saya juga terlibat di sini. Makanya kenapa bisa jalan-jalan keluar ke luar Indonesia, dari Pulau Jawa, dan ya, lain-lain seperti ini. Ya, seperti inilah kurang lebih. Pak Wahewe ini, ya seperti ini. Nah, begitu ceritanya, kenapa saya bisa terlibat di sini? dan kemudian bisa ngokosin diri sendiri ke... Iya, so, maksudnya jadi bilang, Kok bisa gitu, benar-benar ya. tertarik dan emang... Ya, nah. uh, walaupun tadi emang akang bilang bahwa ya. emang uh, di sini ada uh, kue yang bagus gitu ya, kalau ya. kita umpamakan untuk dunia fotografi. Ya. Tapi untuk awalnya, bener benar jadi masih penasaran, kok bisa ngelangkain kaki ke sini gitu. Ya nah kalau dari sisi komersial oh. kalau dari sisi serah finansial itu kan tidak tidak besar di sini beda dengan komersial kan foto-foto komersial atau foto-foto untuk kebutuhan dokumenter yang lainnya nah artinya kalau saya melihat kan di sini kan belum ada yang menggarap itu satu tuh hmm. belum ada yang main di sini kan nah yang keduanya itu kalau kalau tidak ada yang main di situ siapa lagi nih artinya menjadi seorang fotografer dalam dunia fotografi itu bukan hanya kemampuan tenis tapi kan harus sini juga kan pengetahuan pengalaman dan kemudian yeah. termasuk wawasannya kan saya mesti belajar lagi tentang geologi. Segi keilmuan batu, juga gitu. harus kuat juga. Ya. Kan kalau misalnya motret, misalnya contohnya seperti ini. Ini adalah fosil batu ya, fosil-fosil kayu. Jadi kalau misalnya seorang awam datang melihat batu ini, ini batunya kok biasa, tempat saya juga ada. Tetapi dari sisi keilmuan, ini adalah fosil kayu. Fosil kayu yang umurnya ada sekitar 60 juta tahun yang lalu, ditemukan di sekitar selatan Sukabumi. Jadi bahwa dikatakan dulu bahwa Sukabumi dulunya terendam, ya, terendam, terendam. Ter ter terdapat ada, ada di bawah permukaan bumi kemudian suatu terangkat dan inilah proses ketika pengangkatan ada banyak sekali pohon kemudian terawetkan menjadi fosil ini fosil kayu. Misalnya, maaf, kan? ya. Kalau misalnya teman-teman bisa dilihat di sini kalau misalnya kita ketemu ini di hmm. di tempat ya. mana di mana ya. kita memotret ini? Hah? potret? Ya maksudnya, ya apa, esensinya ya, maksudnya ya, dari keindahan, apa. dari ah. apa juga kita mikirnya, ya. ah nggak penting-penting amat. Ya. Tapi kalau misalnya kita udah punya ilmunya, ya. ini bisa jadi sesuatu banyak. yang menarik untuk ya. banyak orang. Ya. Dan bermanfaat juga ya untuk ya. banyak orang. Hmm. Nah artinya apa? Artinya informasi seperti ini kan bisa, ini ada ada informasi yang mesti dibunyikan. Nah tugas saya itu sebagai fotografer kan, hmm. berangkat dari visual kan, bagaimana caranya informasi tersampaikan oleh masyarakat melalui gambar tentunya. begitu. Caranya apa ya? Seperti ini tadi penerbitan buku kan. Nah, berladi, uh, akan memilih kayak jalur ini. Referensi awalnya kan lihat-lihat -lihat orang luar berarti ya. Ya, uh. kalau referensinya kan banyak sekali kan. Saya banyak bekerja dengan ahli, -ahli geologi kan hmm. itu. Ahli geologi datang ke lapangan, kemudian mereka menunjukkan ini batuannya apa, Kemudian bagaimana terbentuknya, seperti genesanya ya. Misalnya gunung api itu buktinya bahwa gunung api yang pernah meletus ukuran besar itu dari mana. Oh, ini ada contohnya. Misalnya seperti ini kan. Ini adalah lava, lava bom nih. Ini kan tidak tidak berat ya, ini ringan ini. Oh iya, gehren tadi udah nyiapin <laughs> tenaga. Udah nyiapin, ternyata hampang, ya ini lava bom, ini lava, ini berupa lava jadi artinya ketika gunung uh, siap untuk meletus, ya biasanya itu me melempar melemparkan beberapa material termasuk ini ya. Ini ini adalah material-material dilemparkan pada saat gunung akan meletus dan sifatnya adalah eksplosif. Ya. Jadi kalau melihat batu seperti ini, batu awam ini menariknya. tidak tidak ada sesuatu yang menariknya, tapi bagaimana caranya? Saya selaku fotografer, kemudian memotret benda ini, kemudian di diinformasikan. <tuh> fenomena, <alam tuh> fenomena alam juga. Fenomena alam juga. Uh, jadi ada kaitannya, jadi artinya dia tidak ada konteksnya. Jadi artinya si batu ini ketika dimunculkan, jadi uh, saya bicara secara keseluruhan. Jadi nanti saya bisa masuk ke tentang proses pembentukan gunung api, saya bisa tentang aktivitas gunung apinya, dan seterusnya. Dari batu sebesar ini, lava bom seperti ini. Ya, ringan ya. Benar -benar, lihat, teman-teman, nah, nah. kita juga kalau misalnya ketemu yang kayak gini, kita juga bingung ya, nah. mau ngeliatin apanya, kalau nggak ada ilmunya ya, ya. udah lewat aja. Ya. Kita lagi di mana? Nah, Tuh, ini udah. ketemu di Gunung Anak Krakatau, tahun ini letusan 2012. Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau dulu kan kerucut ya, kalau ya. sekarang udah hilang. Nah, ini termasuk bukti sejarah bahwa gunung api Anak Krakatau pernah meletus besar. Dan inilah material-materialnya diantaranya antaranya ini. Jadi uh, tugas saya itu bagaimana caranya secara visual ya, diinformasikan kepada masyarakat, melalui publikasi, kemudian nanti para ahli itu meneliti, jadi diukur. Di, di yang diukur itu adalah komposisi kimianya, komposisi umurnya, yang kemudian melihat dari perubahan magma ketika gunung api itu akan meletus. Itu nanti ada perulangannya seperti itu. Dari sisi keilmuannya seperti hmm. itu ya. Tapi kalau dari sisi saya itu sendiri, bagaimana caranya bahwa batu sebesar ini, punya nilai, nilai informasi yang banyak, kayak gitu. Nanti ada kaitan konteksnya apa, hmm. belum habis, ya. kayak gitu. Berarti setelah Akan memutuskan itu, Akan gabung ke bulletin geologi. Oh, berangkat nih. dari sini dulu. Oh berangkat, berangkat dari sini. Kerja Kak. dulu di sini. Uh, saya sebagai staf ahli ya, jadi bukan seorang staf ahli. Kerjaan saya itu diantaranya ada melihat ya beberapa artikel yang masuk, termasuk untuk editing fotonya juga ya, sama ya. editor foto ya di dalam. Termasuk kontributor foto juga di dalam. Nah, seperti itu kurang lebih banyak jadi artinya nah seperti ini juga nih jadi ini menandakan inilah beberapa fosil moluska ini ditemukan di sekitar pantai utara tepatnya di daerah Serabon Utara ya jadi ini menandakan bahwa dulu Serabon itu sendiri itu di bawah permukaan laut ya di antara kedalaman 50 sampai 100 nautical ya artinya kedalaman laut yang sifatnya tenang kemudian si karang-karang ini terendapkan karang-karang ini terendapkan nah ini jadi fosil berubah terisi jadi mineral mineralnya terisi ya Uh, mineral ya. Nah, kemudian setelah itu menjadi fosil dan fosil ini bisa menandakan kesempatan umur. Jadi nanti ada namanya dalam peta geologi. Di peta geologi itu sendiri, si fosil ini diketahui umurnya berapa. Atau uh, rancenya antara 5, atau bahkan 20 sampai 30 juta tahun yang lalu. Nah, jenis fosilnya juga bisa dilihat. Macam-macam fosilnya. Nah. Tugas saya itu adalah memotret kemudian mendokumentasikan uh, fosil ini, kemudian ceritakan informasi apa yang dalam. Yang ada di dalam batu kayak gini ya? Ada ya. Nah, gitu, ini batunya batu fosil. Batu fosil ya. kayak gini bentuknya. Ini yang orang-orang awam kayak kita nggak bakalan ya. ngerti. Apa sih isi di dalam sini? Ada ya. keilmuannya, ada ya. banyak yang bisa digali dari satu batu uh, yang kayak gini. Nah, nah, tugas saya selaku fotografer itu bagaimana caranya bisa menyajikan secara visual, secara hmm. visual kan, kemudian dipublikasikan, dipublish. Nah, kemudian si foto batu ini sendiri, batuan fosil ini sendiri <coughs> kan tidak berdiri sendiri, hmm. Artinya butuh teks ya, butuh yeah. ada informasi pendamping. Karena dalam fotografi itu ada informasi yang tidak muncul, misalnya ini ini apa sih informasi yeah. apa? Nah, artinya dibutuhkan sebuah teks di dalamnya di bawahnya menjelaskan bahwa inilah fosil osmoleuska. Lokasinya di mana, kemudian kesebandingan umurnya berapa tahun? Bisa kayak gini kenapa? Ya bisa terbentuk. Kemudian di lingkungan pengendapannya seperti apa ini Seperti itu kurang lebih. Itu jadi artinya ini fosilnya ini banyak cerita. Gitu. Nah ini tugasnya siapa ya? Kalau misalnya berangkatnya dari fotografi, tentunya adalah namanya geofotografer. Geo itu sendiri adalah tentang bumi. Fotografer ya. itu adalah, adalah fotografi. Ya fotografi berkaitan dengan ilmu gebumian. Oh, jadi gitu, benar-benar saya pun benar-benar tertarik ya. Uh, kalau misalnya <laughs> bisa ke bidang ini gitu Jarang, belum kayaknya belum ada yang <laughs> Kecuali kalau misalnya untuk kebutuhannya adalah masih geologi, masih yeah. geografi, untuk penelitian ya. Tapi mereka itu lebih banyak ke sifatnya adalah sisi tenis. Jadi artinya kalau misalnya bata batu ini hanya untuk kebutuhan tenis, keukuran hmm. misalnya. Tapi kalau dari sisi fotografi, tentunya bagaimana caranya informasi batu ini bisa tampil menarik, ya? benar-benar menarik. Itu dulu menarik, ya, menarik. Ya, oh, ini keren nih, bentuk seperti ini. Akhirnya akan, akan, akan muncul kebutuhan informasi. Apa sih sebenarnya informasi yang ingin disampaikan oleh, oleh batu ini sendiri? Hmm. Nah, itu pokoknya butuh, butuh informasi seperti itu. Nah, kita flashback dikit. Awalnya gimana sih, akan bisa gabung ke ya. uh, geologi ini? Museum geologi uh, ini, BGTL? geologi ya, BGTL. BGTL ya, ya, ini nih. ya, Awal dulu karena itu kan berangkatnya kan dari fotografi hmm. karena di sana itu mereka membutuhkan uh, ahli fotografi, fotografi ya fotografer untuk kebutuhan editor di antaranya kan. Yeah. Editor itu ada memilih, jadi banyak sekali foto-foto yang masuk ke majalah redaksi, kemudian tugas itu bagaimana caranya memilih ya memilih beberapa foto untuk ditampilkan dalam majalah kan gitu ya. Lalu yang menarik dipilih yang nah, menarik. Jadi artinya misalnya ada seorang ahli uh, ahli geologi, ahli misalnya ahli gempa, ahli ahli gunung api dan seterusnya. Dia membuat sebuah artikel. Kemarin dalam artikel itu kan ada foto ya hmm. untuk sebagai pendamping ya. bisa misal tentang latar gunung merapi. Dan kemudian gunung merapinya dimunculkan. Ada foto-foto gunung merapinya, termasuk buah lava. La kemudian si kawahnya dan seterusnya. Nah itu kan berapa foto kan muncul? Yeah. Nah tugas saya itu adalah membaca artikelnya, kata-kata dengan konteksnya seperti apa dan foto apa yang kira-kira yang -kira disusun dimunculkan. Nah, nanti kan berkaitan ukuran kan? Oh ini kayaknya ukuran foto ini paling cocok paling di depan sebagai cover. Yang lainnya itu sebagai pendamping. Kita ada ukuran ukurannya akan disesuaikan. Jadi artinya ada artikel, ada, ada ada visual fotonya, kemudian ada beberapa data-data yang berkaitan dengan visual itu sendiri. Termasuk fotonya dimunculkan juga. Kayak itulah kurang lebih. Dari awal dari editing dari ya. editor ya. foto ya di ya, buletin ini ya. sampai sekarang malah bener-bener full ngedit ya, editia, ya nah artinya kan saya kan banyak banyak data tuh ah. kalaujak ya, apa ditugaskan ke luar kota nah dari data-data itu sendiri akhirnya kan daripada saya, daripada daripada apa jadi arsip di hardis ya karena saya punya keilmuannya nah informasi tentang fenomena geologi tadi atau fenomena tentang keilmu kebumian tadi dibikinkan dalam bentuk kompilasi buku nah saya saya sudah membuat empat buku satu adalah tentang Nusa Nipah, tentang Flores. Yang keduanya adalah bumi Indonesia. Hmm. Tentang geomorfologi yang ada di Indonesia. Dari mulai Sabang sampai Proke. Kemudian berikutnya, uh, saya lagi menggarap. Uh, garapan yang terakhir itu adalah uh, Krakato ya. Namanya lah Agni Krakato. Yang berikutnya, garapan berikutnya adalah tentang Kalera Sunda. Kalera Sunda. Kalera Sunda. Kalera Sunda. Jadi kalau misalnya orang Bandung, Hmm. Yang tinggal di dari selatan, kemudian melihat ke arah utara, itu ketemu ada sebuah gunung bentuknya seperti perahu. Namanya lah Gunung Taguan Perahu. Hmm. Nah di Gunung Taguan Perahu itu kalau kita tarik lagi ke belakang itu ada seperti gawir ya, ada dinding ding yang tinggi sekali. Ya, ting ya Kemudian dia melengkung ya, bentuknya melengkung. Nah itu adalah Kaldera Sunda. Kaldera. Kaldera Sunda. Apa hubungannya Kaldera Sunda dengan Taguan Perahu? Jadi Kaldera Sunda itu adalah ibunya Taguan Perahu. Hmm. Jadi dulu tuh pernah meletus, ukuran besar sekali, kemudian rubuh, tubuh gunung apinya, sekitar 150.000 tahun yang lalu, kemudian setelah itu muncul, gunung, anak anak gunungnya, anak gunungnya adalah Tanggungan Baraw. Jadi gunung Tanggungan Baraw itu dulunya ada di tengah-tengah kaldera. Kaldera dulu yang muncul, berapa panjangnya? Sekitar 20 km itu panjangnya, dasarnya itu sendiri, arah barat timur ya. Dibayangkan ya, itu letusan sangat besar sekali, dan itu peradaban manusia belum ada saat itu. Nah, termasuk yang menyebabkan kenapa munculnya adalah Danau, Danau Purwaban. Jadi itu yang proyek terakhir buku? Ya, proyek terakhir. Udah, ah, udah Lagi-lagi Garap. Ya? Oh, lagi dikarap. Nah, itu dalam temanya tema pandemi. <laughs> belarti ya. emang kalau misalnya jadi berbicara ah. nih, tentang ngobrol-ngobrol ya. tentang buku nih, buku ya. foto yang akan bikin. Ya. berarti rata-rata uh, bukunya itu Ide-nya muncul dulu baru berangkat atau ya. emang karena berangkat kerja dulu lihat-lihat ya. stok foto? Kalau data kan banyak ya macam-macam ah. sebenarnya. Jadi temanya macam-macam nih. Saya mau ngomong apa? Apakah hmm. tentang gunung api? Ada gunung tahun parahu? Atau saya ngomong uh, bicara tentang paleontologinya? Saya bicara tentang uh, tentang apa? Tentang sesar ucapan segala macam. Banyak banyak tema-tema hmm. sebenarnya. Nah yang jadi persoalan itu bagaimana caranya saya menghimpun, mengkompilasi data itu, kemudian siap untuk disajikan kepada masyarakat. Nah, kata kuncinya di mana nih kalau misalnya ke masyarakat? Kalau ke masyarakat itu melihat gambar, oke. Okay. Anda yeah. kan paling suka kan? Karena kalau gambar itu adalah uh, informasi yang bisa mudah diterima lah. Paling cepat diterima. Nah, di paling siapapun juga bisa ya. Karena itu bahasa-bahasa uh, bahasa universal. Nah, yang jadi persoalan itu bagaimana caranya yang tadinya bahasa teknis. Ya, bahasa teknis tadi diterjemahkan dalam bahasa, bahasa populer. Medianya apa? Ya, fotografi. Jadinya apa? Ya, seperti ini misalnya. Buat yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti ini kan ada data foto. Berapa, nah, ya. berapa lama ini kan? Prosesnya? Ini Mikil 2013 2020. ya? 2013 ya? Terbit 2016. Oh, 2013. berarti dari stok foto ya? Stok foto ya? Jadi artinya dari berapa kali perjalanan? kemudian saya kumpulin semuanya? Kemudian dikelompokkan ya? Jadi kalau, kalau bicara tentang morfologi, itu berarti kan dari asal bentang lahan. Hmm. Ada yang berkaitan dengan dengan batuan karbonat, seperti batuan kars atau batuan gamping yang larang, tuh. ya? Di Padalarang tuh? Iya. Itu kelompoknya beda batuannya. Ada batuannya tentang gunung api, eksosif ya? gunung api meletus, kemudian menghasilkan batuan -bat seperti ini yang di depan tadi dijelaskan itu seperti itu atau batuan berkaitan dengan sedimen yang ada di, di, di sebelah utara Pulau Jawa ada di tempat yang lainnya nah itu dikelompokkan semuanya nah setelah dikelompokkan jadilah buku jadi ketika orang membaca itu, oh ini saya saya ingin bicara tentang, tentang gunung apinya, oh ini ada tentang gunung apinya berkaitan tentang erosinya, ini ada tentang berkaitan dengan erosi dan segala nah tersebut, tersebut seperti ini ya yang, eh, Buat, ini adalah salah satu kaldera yang paling luar biasa yang ada di ini ya, ada di Pulau di darah Pulau Sumbawa namanya lah Tambora. Ini oh, kejadian 18-18. Nah, nah, ini kalderanya ini besar sekali ya. Kalderanya. Jadi kalau orang melihat seperti ini oh luar biasa di mana ini? Nah, artinya butuh butuh teks. Hmm. Butuh teks ini untuk menjelaskan. Karena kadang kalau misalnya foto doang indah udah. Nah, kalau tambah ada teks, orang akan mengapresiasi pemandangan ya. Oh, ini foto pemandangan keren banget selesai ya. Tapi tugas saya itu bukan hanya untuk menampilkan gambar yang indah yang gambar secara titik bisa diterima oleh masyarakat yang bisa bisa dipengerti, tentunya kemudian munculkan teks fungsi teks untuk apa karena ada informasi yang tidak muncul di sini kalau gambar begini apa nih kira-kira oh pemandangan oh ada kawah ada danau nya selesai kan ini yeah. dimana lokasinya bagaimana terjadinya nah munculkan teks dari mana muncul teks ini berarti dari dari mencari kan dari apa dari informasi Kiluan. yang harus saya cari dari ilmuannya apa dari sainti saintifiknya apa Gitu. Jadi artinya menarik. Kalau geofotografi bukan berarti berkaitan tentang keindahan tetapi bagaimana cara menyampaikan informasi seperti ini. Menarik banget sih sama ini. Ya. Nah, ini sudah publish ya, sudah publish 2016 kemarin. Saya Jadi kalau misalnya teman-teman mencari di Gramedia atau di apa? Toko buku nggak ada. <laughs> Adanya di Facebook saya. Oh. Sama di website saya. teman-teman kalau misalnya ada yang nonton anak geologi kah? atau misalnya yang uh, pengen belajar tentang keilmuan ilmu bumi, one, ilmu ya, bumi eh, bisa ilmu. banget ke Facebooknya, Kang Denny berarti ya Ke Kang Denny uh, uh. Jujur saya tertarik banget sih dulu yeah. waktu zaman SMA pengen banget ke bidang geologi hmm. Tapi ya gitu ya, namanya hidung banyak bulak belok uh. belok <laughs> Tapi kalau yang namanya keilmuan kan bukan berarti uh, dari dulu kita punya motivasi untuk belajar sebuah sebuah keilmuan dan kemudian terlupakan seiring waktu. Hmm. Tapi kan bisa balik lagi. Iya. Karena informasi bisa dengan kan... media yang lain. Iya, sekarang kan media informasi berkaitan dengan keilmuan kan bisa digali. Banyak sekali informasinya di internet. Bisa belajar mulai jurnal. Saya juga latar jambung, kan. Ya. Latar belakangnya adalah sarjana sastra, sastra, sastra kemudian belajar fotografi, terakhir belajar batu <laughs> gitu. Jadi hasilnya apa produknya ini? Belardi awalnya gara-gara se fotografi sendiri akang bisa bergabung di ya, BGTL. Ya eh, ini. Berarti kalau misalnya Jackie bilang uh, sekarang freelance atau hitungannya kayak gimana? Tadi jadi staff ahli ya. Sebenarnya. Staff ahli berjatuhnya ya. -kan. bukan seorang PNS ya. Jadi artinya uh, di banega lagi membutuhkan staff ahli untuk uh, menyusun ini Iya, ya, soalnya beda, bidang harus lintas bidang yang masuknya ke ya, itu ini. Itu.